Informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada yang terbaru dari Tinting kuliner dan pastinya sangat lezat untuk dinikmati oleh semua kalangan. Selain ada informasi ini, mimin juga menghadirkan mengenai story terbaru dari Boy William hari ini yang mempromosikan salah satu sekolah yang sangat luar biasa. Dan di sana juga mimin menginformasikan mengenai kegiatan ayu Tinting di Brownies TV hari ini. Yang hadir pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, masih banyak lagi informasi-informasi selanjutnya yang pastinya akan selalu mimin hadirkan untuk sahabat semua di rumah. Dan jangan lupa saksikan terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat, tentunya seputar Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas mimin akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh siang bersama dengan cumi. Kali ini makan siang bersama dengan cumi dari Tingting Ting Kuliner. Sama biasa, ada sambal doh. Sudah bukain dong. So yummy. Up. Igo, igo. Hmm. Hmm. Sigitus, Royal nih, kenari merah, kulit ikan, sambal do, cumi. Hmm, Tada! cuminya, hmm. enak banget. kalian bisa kalau di terus nanti tinggal dipanasin. Hmm, hmm, saya hmm. langsung. mak hmm. so. hmm. ini digado juga, juga anak ya dan sambal soyami hmm. Hmm. hmm. hmm. Hmm. Ambilin Nah, buat sore, malam ya. Oh Hate, but they know it's cap, I ain't play no games I just do, that's fact, and I don't feel no shame It's a mood you lack, I go crazy Nah, but I ain't lazy Track after track, I work on this shit daily Pass me the jack, right as fuel got me hazy About to unpack all these youth I've been chasing I've got visions in my head Like memories after death To be a legend Of something you can forget I'm living up every breath I'd rather leave than be laid I'll feel the seeds as I spread With every word that I've said schools still need safe buildings to support school activities Having a safe school building makes it easier for these children to access better education quality I'm ayo makan Nenek, pok ayo pada makan makan yang benar pok, sini pok makan, makan, makan itu sampai mau udang Baca doa, baca doa Makan apa, Nek? Nek makan apa? Nek? Pus, Pak Haji, lihat Pak Haji makan Laper, lihat ya, Dina Laper, Dina Nenek hai, hai, apa?